Teman-teman sekalian telah ditemukan seekor dugong atau ikan duyung mengapung di atas permukaan air dalam kondisi mati di perairan Ciogerong, kecamatan Morotai Selatan Barat. Ikan dugong ini ditemukan mati dan mengapung di atas permukaan perairan yang berjarak sekitar 200 meter dari Morosuri Ciogerong.